Inilah All New Kijang Innova Zenic Hybrid Electric Vehicle hadir dengan konsep inovatif multi crossover, yang artinya crossover yang serbaguna dengan ruang kabin yang lapang dan fungsionalitas khas minivan. membuatkan New Flaphone TNG GAC yaitu mengubah struktur leader on-frame menjadi struktur monokok, dan juga sekarang mengadopsi mesin TNG 2000 liter dan sistem Hybrid Electric Vehicle generasi kelima yang diklaim dapat meningkatkan akselerasi yang luar biasa dan efisiensi bahan bakar yang sangat baik Innova Zenik memiliki ukuran sebagai berikut panjang 4755 mm Lebar 1.850 mm, tinggi 1.795 mm, dan wheelbase 2.850 mm, front tread 1.550 mm sampai 1.560 mm, rear tread 1.570 mm sampai 1.580 mm, dengan wheelbase yang diperpanjang dan overhang yang diperpendek. Membuat mobil ini semakin lincah untuk bermanuver. Innova Zenik memiliki 4 keunggulan utama. Yang pertama, memiliki desain yang dinamis dan berkualitas tinggi. Yang kedua, ruang interior yang lapang, jok dilapisi kulit yang berkualitas tinggi, dan kabin yang fungsional. Tiga, memiliki fitur-fitur tercanggih di kelasnya. Keempat, performa mengemudi yang superior dan efisiensi bahan bakar yang tinggi. Ada pun fitur lain yang terdapat pada INNOVA ZENIC Yang pertama, layar sentuh 10 inci dan dapat terintegrasi dengan smartphone Kursi dengan reclining elektrik Panoramic sunroof dengan lampu biru yang memanjang Port USB di kursi belakang Jok baris kedua mendapatkan sandaran kaki Jok baris ketiga yang lapang karena posisi lantai yang rata Penyempurnaan power steering membuat Innova semakin enak dikendarai, fitur keselamatan Toyota Safety Sense 3.0, velg 18 inci, posisi ban yang menonjol memberikan kesan gagah pada mobil ini, pilar A yang mundur ke belakang, dan pilar D yang maju ke depan. Dengan kombinasi grill radiator yang besar dan bentuk bumper yang baru, membuat tampilan depan mengekspresikan kekuatan SUV sesungguhnya dan tangguh. Adapun bagian belakang terlihat struktur tiga dimensi yang serasi dan bergaya dinamis. Ada 5 pilihan warna untuk Innova Zenic Platinum White Pearl. Silver metallic, grey metallic, attitude black dan dk steel mc.